Nabi Lut berdoa Wahai Tuhanku Selamatkan daku dan keluarga Serta pengikut-pengikutku Dari apa yang mereka lakukan Doa inilah yang Allah ta'anda terima Selamat diri dia dan keluarga dia Keluarga di sini maksudnya Yang ikut yang to'at Kalaulah keluarga yang tak, tuk, yang tak ikut dan tak taat Tidak dianggap sebagai keluarga Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh sendiri Ini sebutlah Nabi Nuh Dia saya kepada anak dia Orang nak tergelar di dalam air banjir besar Nabi Nuh roya kepada Allah Wahai Allah Aku saya kepada anakku Dia adalah keluarga aku Tapi Allah roya Innahu laysa min ahdik. Sesungguhnya, Anu'mu, Hak diakur saat ini, Bukai keluarga mu. Nah tu, Allah sendiri buat keputusan. Innahu laysa min ahdik. Alhamdulillahimina shaytanirrajim. علَّ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ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 Iaitu 168 sampai 175 surah As-Syu'ara' Kita sambung kesah Nabi Lut dengan kaum dia yang durhaka Dan membuat amal yang luar daripada biasa tabiat manusia buat Iaitunya liwak, liwak Iaitu jimuk laki dengan lelaki Nah, eh, Jimuk lelaki dengan lelaki Nabi Lut Nasihat kepada kaum dia Sesungguhnya aku dari Orang-orang yang bencikan Perbuatan kamu yang keji itu Nabi Lut berdoa Wahai Tuhan Selamatkan Daku dan keluarga Serta pengikut-pengikutku Dari apa Yang mereka lakukan Ni doa ni lah Yang Allah ta'ada terima Minta selamat Diri dia dan keluarga dia Keluarga di sini maksudnya Yang ikut yang taat Kalaulah keluarga yang tak, tuku, yang tak ikut dan tak taat Tidak dianggap sebagai keluarga Sebab apa tu? Sebab Nabi Nuh Sendiri Ini sebut deh, Nabi Nuh Dia saya kepada anak dia Yang nak tergelar di dalam Air banjir besar Nabi Nuh huayak kepada Allah Wahai Allah Aku sayang kepada anakku Dia adalah Keluarga aku Tapi Allah huayak Innahu laisa min ahlik Sesungguhnya Anakmu Hakdu'aka saat ini Bukai keluarga Lepas itu Allah sendiri buat keputusan Innahu laisa min ahlik Lepas itu suka juga Doa yang Nabi lut berdoa minta supaya dia dan keluarganya serta pengikut orang-orang okay, okay, hak berime dengan dia berjaya ber Selamat Allahun ghay yanajinahu wa ahlihu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya sekalian ubung selalu dah ayat 71 dengan ayat 170 dengan 171 ubung dalil illa ajuzan fil ghabiri kecuali seorang perempuan tua siapa sini bin nabil lu orang tino tua yang dimaksudkan di sini ialah isterinya kerana ia tidak mahu Berime bukan keluarga dia keluarga-keluarga ni Orang saya duduk dalam lam tula Duk dalam perawi tula Kalau kecep mudah-mudah Gimana-mana, wak gapa-gapa Sekali belakang, berime to'ak Juruh, baik Tapi kalau lah ada keluarga kita Yang tak to'ak Saya misal mudah-mudah Keluarga kita Ada seorang jatuh murtak Tubik daripada Agama Islam Kita nasihat dah, rakyat dah tapi dia tak say lagi klik kepada islahat tu bukak keluarga tu. Walaupun namo, tayat gi apa ni, gi dia amper di teseban gayak katanya nih anak kita sayliat kita enam sekun ikutlah. Nak no, kata apa? Tapi di sisi ugamu, orang yang keluar daripada ugamu ni adalah bukak keluarga. Dan kalau kira apa sahaja. Orang yang keluar daripada Islam, tak boleh maklisah saka. Supaya juga dengan orang bunuh. Orang ada bunuh muk ataupun bunuh pok, maka dia hara terima saka. Nabi rakyat sepatah, la yarithul qatil. Orang yang bunuh tak boleh menerima saka. gitulah juga. Isteri Nabi Lut ni adalah orang diakur, orang kianat. Maka itu katanya dia ahli keluarga Nabi Lut. Masya Allah. Kemudian kami hancurkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. Iaitu apa? Perancur orang yang diharkar. Siapa saja yang tak kufur. Maka tak tinggal wala pusatnya tak tinggal walaupun sore turun pada waktu tu ni hujit batu hujit batu betul-betul bukan hujit air jadi batu dah. turun kat atas orang yang diraku sehingga dalam tafsir katanya nama tu ada siap-siap dah di batu tu nak jatuh atas apa Mai plan sebab Allah sengaja nak peracu manusia kat Siri ada selepas pada tu ma'ansiyah yang pasal meke pelik-pelik nak jimuk like, uh, jatah sama jatah maka Allah Ta'ala waya' didalai surah lain faja'alna aliyah wa wa'amtarna alaihim mintin dan kami jadikan boming saat ni yang atas jadi bawah yang bawah jadi atas bawah lepas pada tu wakturung pulak hujek batu supaya kelop kamu buat ni Tak sewi hidup lah Masya Allah tak? Dan kami hujani mereka dengan hujan azab yang membinasakan Maka amatlah buruknya Hujan azab yang menimpa kaum yang telah diberi amaran ha, ni? Semua rosu-rosu <coughs> Ya gaya dulu Amare Ajarai Allah Kepada kaum Lepas tu, setiap umat ni, tu tak waktu dengan azab. Kecuali tu hai sapa Rasul dulu. Tu hai raya di dalam suratul Isra. Wa ma arsalna ke... Apa kau kan? Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha Rasulah. Kami tidak mengazabkan mana-mana kaum, mana-mana kumpulan manusia, sehingga kami harta Rasul dulu pergi. Di keceh, di raya, di mengajar, di tunjuk jalan yang sebenar. Tapi orang yang duduk situ tak seterimu Barulah tu hai waktu orang azab pah lepas, lepas pada Nabi Muhammad SAW Siapakah hari kiamat Tak ada arah rasul Tak ada Nabi Orang yang terima saka Nabi itulah Kena jala tugah sebagai Tugah rasul, tugah Nabi Siapa tu? Iaitunya ulama Sebab tu Nabi kaya Al-ulama warathatul anbiya Ulama-ulama ni adalah orang yang memakai sakar Nabi Nabi-Nabi rasul-rasul ni Lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman Rasul-rasul dia tidak tinggal sakar duit dirham dan duit dina Innama warrathul'in Tapi rasul-rasul semua dia tinggal sakarnya iaitu ilmu Sebab tu orang ada tu hawi ilmu adalah orang tu yang terima pas pasakar ni yang ada banyak, ada sikit cuba kita gambar kita ada terima sakar daripada makpok ada yang boleh sikit ada yang boleh banyak ilmu pun suka juga dengan Allah Ta'ala bagi kepada manusia, ada orang tu boleh sikit ada orang tu boleh banyak ilmu yang paling mulia sekali iaitu ilmu Al-Quranul Al Karim ilmu hadis-hadis sunnah Nabi SAW Lepas tu ilmu-ilmu lain yang Allah Ta'ala bagi <coughs> kepada mana-mana orang yang Allah kehendak nak menjadi molek, kehendak baik, maka Allah Ta'ala capak orang tu jadi orang alim. Klik kepada ayat ni semula. Bila kita puting, ha manusia yang dirakar kepada Allah Ta'ala. Kalau zamir-zamir dulu, rasul-rasul dah ada. Tapi zamir kita ni selepas daripada Nabi Muhammad meninggal dunia dah, mati dah maka orang okay, yang jadi ulama tu lah kena duk nasihat kepada umat kena raya, kena nasihat tunjuk ajar lelaki ulama-ulama pula dia ya kena adanya akhlak, ada adab ada teknik dalam kan, soal, ada witi molek, dia mengajar manusia, bukan duk maki, bukan duk beruduh, bukan duk jadi pucah, pecah belah bukan duk, bukan duk, buka duk Ulama ni adalah orang yang Dihormati dan disanjungi Itu ulama Sebab itulah orang-orang hijau Apa? Ulama-ulama ni adalah orang yang hijau hijau nabi hijau rasul Kena soba banyak Jangan gaduh to topo Jangan buruk akhlak Kalau kita kecek bahasa kapung muda-muda Ulama-ulama orang-orang alim jangan beri tu bahasa kapung tu jangan duduk pasang nampak supernya orang yang tak ulama dia kena ada makam dia makam nak ananya kenapa kita nak terjemah adanya kehormat yang ada pada diri dia jangan jangan lup diri siapa ke okay, orang tak hormat langsung. sebab tu ulama-ulama ni kalau nak kecil kalau lo, boleh sikit-sikit tapi jangan siapa ke lup kiat siapa ke orang tak hormat langsung. Nampak dia duduk mengajar tapi baru duduk di kedai kopi, hmm, supaya orang saya orang ramai. Alih. Nah, saya tambah di atas benda-benda yang ada di dalam ni. Gitulah Allah Taala peracau kaum nabi, nabi apa ni kaum au-au-au zam dahulu mengikut keadaan setengah-setengah kena ribut, setengah kena boh setengah tergelai di dalam dalam apa ni laut, ditelay oleh bombing. Lepas tu, dibalik bombing Al ni. Alhamdulillah tak pernah lagi Allah Ta'ala seksa manusia supangan ni di muka dunia pada zaman itu Sebab Allah Ta'ala tak say we adore manusia jenis pasal yang main jatel sama jatah. Tapi mari timbul di dunia pada sekarang ni, Masya Allah. Seluruh dunia. Zina ni took with nanti. Cuba kita gambar jelaj tak, tak, tak, tak manusia ada berzina tukwik nanti manusia ada main jatel sama jatel tinu sama tino wallahualam kita tak pandang nak bila tapi gambar katanya manusia ada buat benda pelik-pelik dengan mabuk, kaya dia tu dia ni dirakal kepada Allah ni Allah, siya mana ada kira negeri mana-mana adalah sikit sebanyak yang orang okay, duduk di kepada Allah tuhai pun kata inna fi thalika la ayah highlight ayat yang duduk sini tiap-tiap kesoh yang tuhai kata ya inna fi thalika la ayah ayah, ayah, tu, ayah tu bukan arti ayat kera'ah walaupun ayat tu maksudnya ayat kera'ah tapi bukan, bukan maksud di sini ayat kera'ah sesungguhnya peristiwa yang demikian mengandungi satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah. Ayah-ayah di sini artinya alamat tanda bukti yang nyata katanya Allah Taala ada janji gapo maka dia buat. Patu. Ada satu ayat di dalam akhir surah Ibrahim. Wala tahsaban Allah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Jangan mungut suka katanya Allah lupa daripada apa yang orang-orang zoling buat di atas muka dunia Orang-orang zoling banyak atas muka dunia Patu akibat puak pok dia Dia akan terima sendiri iaitu Akibat buruk Dan dalam pada itu Kebanyakan mereka tidak juga mahu berimeh Allah Alak-alak dah Manusia Banyaknya tak say beriming Tak say Nop-nop diri dia kepada Allah Akhir sekali Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim Dan sesungguhnya Tuhanmu Wahai Muhammad Dia lah jua yang maha kuasa Lagi amat mengasihani Walaupun Manusia duduk-duraka Duduk-duraka Tapi Allah tak ada Tintai Setiap kesoh Iaitunya al-aziz Iaitunya perkasa Perkasa-perkasa ini maknanya Gagohan Allah lagi lebih. lebih Tapi Ar-Rahim Iaitu Mengasihani Wima'ah sokmu Kepada manusia Walaupun manusia diraku Tapi kalau lah manusia tu Kembali kelek semula Kepada jalan yang betul Maka Allah tak ada apa Kita pun harap lagu tu lah gitu lah ne nah, beruangหน้า beruang lang kita tiap-tiap orang ni ada belaka sejarah maka hak tak tak ta, molek kita minta semua so, ampun supaya Allah ampun dosa kita kita duduk di atas jalan yang betul yang benar wallahu ala, ala, wa ala a'lam wassalam, warahmatullahi wabarakatuh